Selamatkan kali ini, saya akan menjelaskan eh, seputaran ciri-ciri ayam mulai bertelur. Yang pertama, teman-teman, ayo kita lihat ke sini. Di nah, sini, ini umur saya yang burungnya sekitar 19 minggu, teman-teman. Jadi, ciri-ciri ayam yang mulai bertelur, seperti ini teman-teman, ayo, seperti ini teman-teman. Biasanya ciri yang pertama bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Di pada cengker ayam yang berumur 19 minggu ini ciri-ciri uh, pertama adalah uh, mulai besar dan merah dan dia ini ciri-ciri yang pertama teman-teman. Terus di sini teman-teman kita cari ayam-ayam yang mulai bertelur ini jumlah ayam saya mulai bertelur atau mulai belajar bertelur ini sebanyak 212 ekor ayam ayam ayo aku. nah ini di sini ayam saya saya mulai bertelur bentuk telur pertama ini masih kecil biasanya telur telur kecil seperti ini Uh, kita jual agak murah sedikit Jadi nah ini Ciri-ciri yang pertama Tadi sudah kita jelaskan uh, Dijenggarnya Mulai besar dan ini ciri-ciri yang kedua uh, Ayam ketika dipegang Di bagian atasnya dia mulai Merunduk Ini ciri-ciri yang kedua nah, Seperti ini ayam Ayamnya teman-teman Dia merunduk saya kita lihat lagi yang di bagian sini ini juga mulai bertelur seperti ini nih ini juga merunduh dan ciri ciri yang ketiga biasanya kita ambil aja dulu teman-teman ciri yang ketiga biasanya ayam yang mulai bertelur berat badannya ini di sekitaran 1,5 sampai dengan 1,6 teman-teman seperti ini teman-teman nah, kalau dilihat dari fisik yang lain dari ciri yang lain ayam yang mulai bertelur itu sudah mulai badannya membesar dan bulu-bulunya mulai bagus oke teman-teman nah, ini tentang penjelasan saya ciri-ciri ayam mulai bertelur mudah-mudahan bermanfaat untuk nah, teman-teman semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video saya. Untuk peternak petenak pemula, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.